ujung sebelah sana. Mas aku pus ya? Loh, yang ada aku kan putri. Mas ada pus cantik banget nggak mungkin. Jadi aku jadi aku masuk dadadangan. Segera halo semuanya, apa kabar? Selamat sore. Perkenalkan namaku Dila dan aku senang sekali bisa menemani kalian semua dalam pertunjukan hari ini. Aki-kaki enggak ada. <tuh magicnicamente> enggak. A, <laughs>. ah, enggak ada. Hmm, sebentar lagi kita akan memulai pertunjukan Disney Life. Apa kalian semua sudah siap? <Terrorangani> <principleanes Young> <saya hole elderly> Sekali lagi ya, apa kalian semua sudah siap? Baiklah, kalau kalian semua sudah siap, kita akan mulai pertunjukan Disney Life bersama Mickey. Mini dan teman-teman, nah -teman ini dari hutan yang sangat luas ini. Huh? Oh ya, sangat luas ini, terutama siapa ya? Oh, beruang, terutama beruang yang paling lucu yaitu Winnie the Pooh. Belum masuk, Winnie udah oh, punya oh, masuk, udah gitu terus. Ada tiga, tiga apa ya, tiga, tiga, tiga bule, tiga, tiga bule jadi ceritanya jadi honey helpers. Tunggu, tunggu, tunggu, sepertinya kita belum bisa memulai pertunjukan ini. Karena kita harus memberitahu kepada semua yang ada di sini untuk ikut dalam cerita kita hari ini. Oh gitu dia jawabnya. Ya, jadi di pertunjukan nanti jika kalian diminta untuk melompat, Mbaikan tangan kalian ke atas Atau dugem, atau dugem? Nggak ada <laughs> Kalian Jangan malu-malu Dan jika kalian diminta untuk Bernyanyi bersama Atau bertepuk tangan Kalian lakukan itu dengan sekeras Yang kalian bisa Bisa kan semua bisa. Kurang keras Sekali lagi ya Bisa kan semua Bisa Bisa Bisa, bisa. Jangan marah-marah Ayo marah-marah Iya <laughs> cilok nggak nggak cileng huh? nggak capek? terus udah gitu udah sampai mana tadi oh oh ya mereka bertiga ini adalah teman-teman yang akan membantu kita dalam pertunjukan nanti karena Winnie the Pooh suka sekali dengan madu kita akan memanggilnya Honey Helpers nah Honey Helpers sekarang kalian bisa kembali bersiap-siap sementara aku akan menceritakan kepada semua yang ada di sini dalam pertunjukan hari ini ini depan hari ini nah. oh tunggu tunggu sampai aku muter ya dah terus dia pakai pakai apa pakai musik terus aku gini wah sepertinya hari ini akan menjadi pertunjukan yang sangat hebat tapi sebelum itu aku akan bacakan dulu ceritanya, gitu, terus buka buku dia cerita. Terus dibayar deh. 27 juta, eh 27 juta. Eh jangan ngomong-ngomong, ntar diminta traktir semua. Eh ntar minta traktir semua. cara duitnya habis buat bayar utang. Eh Pak buat bayar utang kemarin-marin. Eh buat bayar utang kemarin. Enggak, aku cuma pengen kayak deposit itu banyak. Deposit itu banyak. Cuman kadang-kadang aku ngerasa pengen sama sama seperti orang-orang. Kayak tadinya aku nggak, cerita. Lagi, <laughs> ya. Enggak, ini cuma mau meluruskan aja kenapa aku punya utang. Kapan Hah? Oh iya, sekarangnya berapa ya? Ini 12. ini lagi Ya, ini lagi lucu-lucunya nih. Iya enggak ntar gak bisa tidur malah oh nah. <tuk kisir> iya Nggak. satu kebiasaan aku adalah aku suka ngomong sama kaca jadi aku gak bisa hidup tanpa kaca ya jadi aku tidak pernah punya teman curhat hanya kepada diriku sendiri dan aku sangat mengagumi kecantikan diriku huh? <tuk kisir> eh, eh, eh, eh ya jadi um, tadi apa mana oh ya aku mau cerita jadi oh gak boleh Oh udah, ya jadi sekali lagi aku mau pamit Ya <tuk> uh -uh. Oh ya Oh ngomong-ngomong tinggalin pesawat <tuk> Masalahnya dia berangkat sama gue Kalau dia ketinggalan pesawat gue yang dimarah-marahin Enggak, ngomong tentang ketinggalan pesawat nih ada cerita ya, Nggak. Nah. <tuk> <tuk> soalnya hidup aku bener banyak cerita Jadi seneng deh Ayo apalagi? Depan, ayo, minggu depan Minggu depan, depan terus gak ada ide lagi kayak minggu kemarin garing Udah keburu lupa Kok ada otak, belum biasa otak Udah, ada yang mau nyanyi tuh kalo dia Oh, kado dia mau nyanyi? enggak katanya <laughs> Ya udah sekali lagi aku pamit, kita ketemu lagi tiga minggu lagi Dila dilundur diri take you Udah, udah, udah, udah Sedikit, sedikit Sedikit Sedikit nih, kan aku kalau ketawa kan, aku kalau ketawa kan, haaa gitu ya. Tapi uh, aku suka jangka sendiri kalau di Disney. Di Disney aku tuh ada cerita gini, jadi pada hari ini... Terus, hmmmm, bukan itu lucu. Terus tiba-tiba aku ditabrak lagi kan, hm, gitu. karena aku suka geli sendiri. gimana? Gitu. Nah, kayak gitu. Udah. Happy.